Ulik lagi fitur Xenia varian mahal dengan teknologi ASA. Sahabat teknologi 99 saat ini kita akan membahas terkait fitur Xenia terbaru. Menyandang predikat, mobil sejuta umat. Daihatsu Xenia kini tampil lebih modern melalui generasi barunya. Tak hanya dari desain, tapi fitur. Teknologi, sampai mesin juga menjadi sajian baru yang ditawarkan Astra Daihatsu Motor. Adem. Dari perjalanan selama 18 tahun, bisa dibilang generasi terbaru yang meluncur pada 2021 lalu merupakan transformasi paling besar yang dilakukan Daihatsu pada Xenia. Mulai dari penggunaan DCVT, platform DNGA, sampai pindahnya penggerak roda ke depan. Perubahan total ini membawa peningkatan yang signifikan, terutama dari sisi pengalaman berkendaranya mesin 2 NRV berkubikasi 1500 cm kubik yang digunakan mampu menyuplai tenaga 106 peta detik atau 104 TK dan torsi 137 nm di putaran 4200 revolusi per menit boleh dibilang akselerasi tenaga bawahnya cukup responsif ketika redaksi menjajalnya beberapa waktu lalu apalagi dengan hadirnya sistem transmisi DCT seperti yang diaplikasi pada Rocky Selain itu Manuver juga makin persis dengan adanya electric power steering (EPS) dan radius putar sejauh 4,9 meter. Tak perlu repot saat akan melakukan utun dan masih lincah menyalip beberapa kendaraan. Untuk kelapangan kabin, tak perlu lagi diragukan, baik baris pertama dan kedua masih bisa memanjakan penumpang. Apalagi adanya fitur sofa mode yang sangat membantu memaksimalkan posisi istirahat ketika perjalanan jauh dari segi fitur. Generasi terbaru All New Xenia jauh lebih berkelas bila dibandingkan dari generasi sebelumnya. Untuk memberikan kenyamanan, Daihatsu menyematkan teknologi Advanced Safety Assist, ASA, yang jadi fitur keselamatan aktif melalui sensor dan stereo kamera pada kaca depan untuk mendeteksi objek di depan lalu memberikan peringatan bila ada potensi bahaya. Total ada enam fitur yang terdapat pada ASA, yakni Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking. Pedal misoperation control, front departure alert, land departure warning, dan land departure prevention. Selain itu, ada juga anti-lock brake system (ABS), electronic brake force distribution (EBD), emergency stop signal (ESS), dual airbag, auto door lock pada seluruh varian, hill start assist (HSA), dan vehicle stability control. VSC, mulai varian X dengan transmisi CVT, window jam protection, sampai rear parking kamera dan 360 derajat round view monitor. Dengan beragam kelebihan tersebut, Daihatsu All-New Xenia bisa menjadi alternatif menarik bagi yang mencari mobil keluarga. Apalagi harganya lebih kompetitif dibanding saudaranya. Untuk harga. Daihatsu memasarkan Xenia mulai dari Rp216,9 juta rupiah hingga Rp274,1 juta rupiah yang jadi varian termahal dengan segala kelengkapan fitur yang sudah dibahas.